Berikut prediksi mesin Wuling Almas Hybrid 2023 dan harga yang mungkin akan menjadi pesaing Corolla Cross. Wuling Almas Hybrid 2023 tampil mengejutkan di ajang Indonesia Electric Motor Show IEMS 2022. Karakternya memang tidak terlalu mencolok mengingat tampilan fisik Wuling Almas Hybrid ini masih mirip dengan Wuling Almas RS. Hal ini terlihat dari emblem RS di grille depan, namun, jika Anda melihat lebih dekat, ada perbedaan, antara lain, aksen biru pada bumper depan yang memanjang di antara lampu depan kiri dan kanan, persis di bawah grill. Sorotan ini saat Almas RS mendapat warna merah, lalu ternyata mobil ini menggunakan ban ukuran 215 55 r 18 Lalu di bagian belakang, ternyata huruf Y yang bentuknya seperti petir juga disematkan logo hybrid. Selain itu, hampir semua ukuran bodi wuling Almas hybrid mirip dengan Almas RS. Panjang empat mm, ribu lebar 1.835 mm, tinggi 1.760 mm, dan jarak sumbu roda 2.750 mm. Almas hibrid dengan mesin 2.0 liter dipadukan dengan motor listrik dan baterai listrik, jika diperhatikan, sepertinya sama dengan yang dipasang pada Wuling Xingchen Hybrid 2022 yang baru dirilis di China, yang disebut Wuling Asta Hybrid, mobil tersebut dibekali teknologi hibrid Wuling yang disebut dengan Dedicated Hybrid Transmission, DHT. Sistem menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik dan baterai listrik serta transmisi elektromagnetik, teknologi ini menjanjikan penyaluran tenaga yang lancar penghematan bahan bakar yang lebih baik, dan juga emisi yang lebih ramah lingkungan. Life. Mengacu pada mesin hibrid Wuling Xingchen, mesin bensin yang digunakan pada almas Hybrid juga berkapasitas 2.0 liter, 1999 cm3 4 silinder dengan teknologi Siklus Atkinson. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 136 tenaga kuda dengan torsi 175 Nm. Namun mesin tersebut juga terhubung dengan motor listrik, sehingga dengan mesin bensin dan motor listrik yang berjalan bersamaan, mobil ini diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 3,2 detik. Selain itu, mobil baterai lithium-ion ini diklaim mampu melaju bermodalkan mesin elektrik sejauh 1.000 km dengan kecepatan sedang di perkotaan. Berkat penggunaan teknologi hibrid ini, konsumsi bahan bakar Wuling Almas Hybrid bisa lebih irit. Namun jika dilihat dari Xingqian Hybrid, konsumsi bahan bakar Asta Hybrid adalah 4,6 liter per 100 km, WLTC, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Cycle, atau sekitar 21,7 km per liter pada rute perkotaan. <tik> Selain teknologi mesin, harga Wuling Almas Hybrid disebut juga menarik. Bukan 450 juta rupiah, kata tim Wuling yang ditemui autofun di IEMS 2022, selasa tanggal 28 September tahun 2022. Jika melihat harga Wuling Almas RS saat ini, harga Almas RSX adalah 379,1 juta rupiah dan tipe Almas RS Pro adalah 399,2 juta rupiah. Dengan tambahan mesin hybrid, wajar jika harga Wuling Almas Hybrid tidak akan terpaut jauh dengan Almas RS. Dengan harga 400 juta rupiah, tentu masih jauh lebih murah dari mobil hibrid merek lain. Misalnya, Toyota menjual mobil hybrid termurahnya, Corolla Cross Hybrid, seharga 535,3 juta rupiah.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 Let it go silent